Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jerman bertabur mualaf perempuan Jerman berbondong-bondong masuk Islam. Sahabat cinta Islami, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas seputaran mualaf yang ada di kota Jerman. Simak videonya sampai habis agar menjadi motivasi kepada kita semua. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, meski Islam dan umatnya kerap dilecehkan dan mendapatkan teror di berbagai tempat, namun cahaya kebenaran tidak pernah redup di Jerman. Sebuah sensus menyebutkan bahwa Islam menyebar pesat di jantung kota Jerman. Orang berbondong-bondong masuk Islam setiap tahunnya Hal ini memunculkan rasa khawatir Sebagian orang bilang Eropa dalam beberapa tahun ke depan Berubah menjadi benua yang didominasi oleh kaum muslimin Menurut laporan lembaga statistik khusus umat Islam di Jerman Jumlah orang yang masuk Islam di Jerman bertambah dari tahun ke tahun Pada tahun 2006 teman-teman Jumlah mereka yang menyatakan diri masuk Islam ada sekitar 4.000 ribuan orang Sementara di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2005, yang masuk Islam hanya sekitar 1.000 orang saja Menurut direktur lembaga yang bernama Salim Abdullah, sedikitnya ada 18.000 orang Jerman yang tercatat sudah masuk Islam Dari total 732.000 orang yang Muslim dari berbagai latar belakang Kebanyakan para pemeluk Islam baru adalah kaum perempuan yang telah menetapkan diri masuk Islam Baik karena keyakinannya pribadi atau karena pernikahannya dengan sang suami yang beragama Islam Ujar Salim Ini adalah bukan hal yang aneh Karena umumnya kaum muslimah Jerman juga orang-orang terpelajar Yang memiliki predikat ilmiah cukup tinggi dari berbagai lembaga pendidikan Ujar Salim Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa 250 hingga 300 orang perempuan Jerman memeluk agama Islam setiap tahunnya dan demikianlah penjelasan mengenai seputaran mu'alaf yang ada di kota Jerman Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua Amin ya Rabbal Alamin Teman-teman seiman iman yang dirahmati Allah Terus dukung channel ini agar kami semangat menyajikan kisah-kisah menarik dan bikin nangis Sampai bertemu di video menarik dan menginspirasi lainnya Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh